Aku punya niat yang baik Coba kuungkapkan padamu Berharap kamu kan menjadi besar di hidupku tapi kau bilang pergi sana kamu Awas nanti jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan ku jodohmu Kamu telah Nanti jatuh cinta padaku, aku punya niat yang. Baik. Adamu. Kau tetap bilang Pergi sana Kamu tak mau Diriku, jangan-jangan ku jodohmu. Kamu terlalu membenci. Membenci diriku ini, awas! Nanti jatuh cinta. Awas, nanti jatuh cinta-cinta kepada. Awas nanti jatuh cinta Awas nanti jatuh cinta nanti jatuh cinta awas nanti jatuh cinta awas nanti jatuh cinta adaku